Hidup yang bahagia Siapa yang nggak mau? Ada dua pertanyaan Mirip-mirip tapi beda Apa yang membuat kita bahagia Dan siapa yang membuat kita bahagia Ternyata Saya, seorang Donald Pernah salah memiliki jawaban Terhadap dua pertanyaan itu Apa yang salah? Donald Mano, let's Talk, kali apa yang membuat kita bahagia tuh macem-macem kalau menurut gua ya, banyak banget macemnya Nah, gue mau fokus kepada siapa yang membuat saya berbahagia, siapa yang membuat seorang dunia berbahagia Saya ngelihat kalau di Facebook kan ada history gitu ya, keluar berapa tahun yang lalu, bahkan sampai 10 tahun yang lalu nah saya melihat kira-kira sampai 4 atau lima tahun yang lalu siapa yang membuat saya bahagia itu ternyata 80% adalah orang luar saya nggak bilang itu salah tapi ironisnya kalau buat saya gitu ya kenapa kebahagiaan saya ditentukan oleh apa kata orang mengenai saya ya saya melakukan sesuatu saat itu hobi pekerjaan jalan-jalan makan atau apapun lah itu untuk konsumsi pribadi dan saya taruh di sosial media dengan harapan ada yang ngelihat, ada yang nge like, ada yang komen makasih respon menunjukkan bahwa Donald, hidup lu keren banget sih hidup lu bahagia banget, enak banget ini yang membuat gua bahagia saat itu oh kalau orang bilang gua bahagia, hidup gua bahagia <tuh> nggak stres karena akhirnya apa? gua jadi kecanduan addicted untuk mendapatkan statement-statement itu untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan itu dan akhirnya jadi lelah sendiri karena mesti terus bikin kalau itu nggak datang, itu nggak dada stres sendiri dan merasa gua nggak bahagia oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. sekarang udah ngerti kalau boleh bilang nih gue menemukan bahwa kebahagiaan itu adalah apa kata hidup gua sendiri terhadap hidup gua sendiri jadi bagaimana gua menikmati bagaimana gua menjalankan bagaimana gua melakukan gua menikmati setiap langkah, setiap hal, setiap hari, setiap saat dan itu yang membuat gua bahagia karena gua melakukan apa yang gua senang apa yang gua inginkan, apa yang gue nikmatin dan tidak terlalu terganggu dengan apa kata orang luar apa kata teman-teman bahkan karena kebahagiaan gua ditentukan oleh apa yang gue lakukan sendiri jadi lebih enak hidup ini saat mengerti bahwa lakukanlah sesuatu yang kita sendiri senang lakukanlah sesuatu apa yang kita mau, apa yang kita nikmati jangan terlalu pedulikan apa kata orang di luar sana dan seperti saya, gue bisa mendapatkan kebahagiaan itu dan hidup ini jadi enak, jadi tenang Ya udah bukan ngeguruin cuma sekadar sharing. Namanya juga Donald Mano Let's Talk inget ya, jangan lupa bahagia. <laughs>